Ayah bergabung sama kami di SMK PP Negeri Sare Aceh bersama kita menuntut ilmu dan membanggakan orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani milenial kembali bersama saya di podcast Agri Tech SMK PP Negeri Sare Aceh. Nah sahabat petani milenial, hari ini kita punya partner podcast yang wow luar biasa Siswi SMKPP Negeri Sare yang pernah menjadi utusan dari sekolah untuk magang di perusahaan quality farm di Cianjur Wow, langsung aja kita ajak kenalan orangnya Ini dia, halo Yusra, apa kabar? Halo Kak, perkenalkan nama saya Yusra dari kelas 11 A1 Usan dari agribis tanaman pangan dan hortikultura ATBH Wow, apa kabar, hari Ini, Alhamdulillah, sehat, Kak. Alhamdulillah, wah, keren banget, nggak nyangka nih bisa uh, jadi partner podcast di sini ya. Wah, uh, awalnya tuh, aku kayak, wah, uh, keren banget ya bisa magang di Cianjur. Wow, oh, uh, by the way, waktu itu dipilih atau gimana nih, atau mengajukan diri, diseleksi atau gimana? Oh, untuk awalnya sih, nggak mengajukan diri ya, seperti ada kompetisi, saya mendaftar. Sebuah ada uh, rencana magang gitu dari grup kepala prodi kan? Uh, jadi, satu minggu tuh ada prodi gini kan? Ayo uh, daftar yuk! Mungkin ada rezeki nih, kita bisa magang gitu kan? Uh, setelah satu minggu, enggak nyangka banget dipanggil lagi. Alhamdulillah, lulus wow, gitu kan? Keren banget iya jadi waktu itu kamu sendiri yang mendaftar gitu? Uh, enggak, kami daftarnya berempat gitu kan uh, Alhamdulillah yang terpilih cuma satu sendiri karena perwakilan dari sekolah tuh cuma satu gitu wah keren banget eh. jadi ceritanya gimana tuh wah tuh kamu udah lulus uh, lulus seleksi gitu ya yeah. kamu langsung diberangkatkan ke Cianjur gitu uh, enggak langsung ke Cianjur jadi kami diberangkatkan dulu ke Banda Aceh untuk melakukan pembekalan gitu selama dua hari di di sana sih kami dikasih pembekalan uh, untuk seputar masalah perusahaan nanti gimana sih dunia perusahaan tuh gimana gitu kan selama dua hari setelah eh. dua hari itu sih baru kami diberangkatkan lagi keci anjurnya iya. gitu, wah keren banget uh, ya uh, waktu itu gimana sih perasaan kamu waktu dinyatakan eh Yusra kamu lulus, gimana sih perasaannya perasaan pertama sih, seneng ya terus bangga banget sih bisa jadi perwakilan dari sekolah ya sekolah SMKPP Sare gitu kan orang tua juga dengan bangga dan bisa jadi perwakilan dari salah satu siswa SMK Sare iya sih. waktu waktu saya sih dengarnya juga, wah, keren banget bisa sampai keci anjur gitu kan Iya, uh, itu orang uh, pesertanya rame gitu. Waktu magang di sana, rame banget. Oh, dari berbagai daerah, yeah, rame banget. Seluruh Aceh, kan Wah, jadi setiap uh, provinsi, setiap daerah di Aceh itu ada perwakilannya. gitu Iya, yeah. wah, keren banget sih. Berapa lama di Cianjur? Kurang lebih satu bulan lah. Ngapain aja sih di sana? Aduh, ya, sesuai jurusan sih kita kan jurusan pertanian di sana uh, belajar pertanian lebih ke belajar menjadi petani milenial karena kan kita mainnya hidroponik nih kan jangan bilang pertanian tuh cuma nyangkul cuma sawah gitu kita juga diajarkan menjadi pe pe petani milenial yang bisa menghidupkan hidroponik gitu Wah, berarti di sana tentang hidroponik iya. ya Wah, keren banget sih jadi sehari harinya uh, gimana itu waktu dari pagi sampai malam gitu kalian belajar tentang hidroponik iya Uh, dari pagi kan, misal dari pagi kami dikasih pengarahan dulu nih, hari ini kita gini-gini ya, hari ini kita gini-gini gitu. Nanti dibagi uh, ada kelompok-kelompok masing-masing kayak gitu, jadi setiap harinya ada aja pembelajaran baru yang belum pernah didapat gitu. Wah, itu yang ngajarin langsung pimpinan perusahaannya atau memang ada staf-staf yang... Ngajarin ngajarin kalian gitu? Uh, yang ngajarinnya sih uh, di bawah pimpinan uh, Lebih tepatnya langsung ke kepala manajer perusahaannya tersebut Jadi pe kepalanya tuh gak segan-segan kasih ilmunya ke kami uh, se Sepenuh-penuhnya dikasih ke kami Supaya kami bisa pulang ke Aceh Dengan ilmu yang luar biasa banget Karena kan pulau Jawa dengan pulau Sumatera ya cukup berbeda Kalau kita bilang gitu Ilmunya luar biasa banget sih di sana Wah luar biasa. Jadi tentunya selama satu bulan ya, iya. selama satu bulan kalian di sana itu pasti banyak banget dong ilmu yang udah Yusra dapetin di sana. Iya. Uh, menurut Yusra sendiri nih, ilmu yang paling terkesan gitu, yang memang kayak, wah ilmu ini keren banget, aku belum pernah dapetin ilmu ini loh di mana mana gitu, ada gak sih? Lebih ke ilmu hidroponiknya sih ya, uh, kalau kita tahu juga hidroponik susah-susah gampang, jadi pas di sana oh jadi gini ya hidroponik, gak susah-susah banget, gak gampang-gampang banget Jadi untuk kita sebarin ke teman-teman yang lain juga insyaallah bisa Wah Pasti banyak banget ya ilmu yang didapat iya dari itu, banget. dari ilmu ilmu yang udah Yusra dapetin di Cianjur ya. Khususnya di perusahaan Quality From itu, uh, sendiri ada gak sih? Uh, ilmu yang memang udah Yusra terapin di sekolah ini atau mungkin di masyarakat atau di daerah Yusra langsung tempat tinggal itu ada nggak sih ilmu udah diterapin? Hmm, Alhamdulillah kan SMK kita udah menyediakan fasilitas hidroponik jadi Yusra sama bareng-bareng teman-teman kan kasih-kasih uh, ilmu untuk bangun hidroponik di sekolah gitu kan uh, supaya sekolah kita juga nggak kalah sama yang di luar gitu. Wah keren banget. Berarti nggak sia-sia dong sana udah ada ya yang diterapin di sini gitu. Iya. Wah kira-kira Uh, ada gak sih planning ke depannya untuk uh, meneruskan gitu ya meneruskan atau melanjutkan ilmu Yusra ini supaya ilmunya tuh nggak stuck di Yusra aja gitu jadi adik-adik atau teman-teman juga ngerasain itu ada gak sih planning programnya apa gitu kedepannya? Tentu, tentu banget itu kan kegiatan yang memang harus ya ilmu kan nggak boleh pelit-pelit ya kak kan hmm. harus berbagi kemana aja hmm. gitu kan jadi waktu sepulang magang itu teman-teman nih pada nanya gimana sih saya di sana enak nggak di sana apa aja sih ilmunya di sana gitu kan uh, Yusra langsung berbagi kayak gitu gimana sih uh, supaya kita hidupin yuk hidroponik di sekolah kita gitu kan. Alhamdulillah kan uh, udah berjalan dengan lancar gitu kan. Isa juga harap bisa nanti bangun di rumah gitu kan karena eee. memang bagus. Amin amin. Bisa jadi peluang usaha juga ya iya. buat kita di bidang pertanian. Jadi uh, pertanian itu nggak cuman langsung uh, bertanam langsung ke lahan Ya bisa dibilang medianya tanah gitu ya, tapi ada juga media air, media udara yang bisa kita gunakan untuk melakukan budidaya dari tanaman pertanian gitu Wah itu kan uh, ilmu yang belum, maksudnya jarang banget ya yang kita temuin iya. gitu Jadi waktu Yusra uh, dapet, uh, dapet ilmu itu waktu proses nih, waktu proses um, belajar di sana gitu Itu ada gak sih tantangan atau hambatan yang, wah ini susah banget itu Ada ada ngerasa gak sih kayak, aduh ini susah banget aku gak bisa, ada gak sih? Ya pastinya ada ya. Namanya juga kita nuntut ilmu nih ya, Kak. Kan e, di lingkungan baru pastinya cukup berbeda. Kita harus beradaptasi sama lingkungan baru kayak gitu kan. Di sana juga dingin cuacanya itu jadi rintangan tersendiri. Apalagi di sana curah hujannya cukup banyak gitu. Wah. Berarti memang gimana ya? Soal uh, ada keenaknya, ada susahnya juga, ya. ada sulitnya. Enggak semuanya lurus terus jalannya Lalu, gitu man, ya. ya. Wah, itu uh, sekarang masih komunikasi nggak sama orang-orang di sana? pasti terus terus share terus ilmu yang memang misal nih nggak tahu nih hari ini ada pembelajaran baru nanya lagi lah ke sana gitu kan uh, terus share lagi ke sini kayak gitu misal ada kegiatan baru di sini share lagi ke sana di sana ada share kegiatan lagi kayak gitu berbagi lah terus iya dan orang-orang di sana juga masih respect banget iya gitu. yeah, banget wah keren banget berarti nggak uh, cuma sebulan ya sampai sekarang juga masih gitu yeah. ya itu setiap hari nggak sih masih calling gitu sama orang sana gitu Ya untuk sekarang ini ya enggak ya, karena kita juga uh, enggak ada pegang gadget ya, misal iya libur aja pasti itu ada Iya wah, baik-baik banget pasti orang misalnya Baik banget, biasanya. baik banget Nah berarti kan Yusra punya kenalan baru ya yang memang dari berbagai daerah ya Uh, kenalan dari berbagai daerah itu gimana sih teman-temannya maksudnya uh, nerima respeknya wah luar biasa baik anaknya sopan itu rata-rata baik semua ke kita atau gimana gitu atau ada juga sih teman-teman yang kayak aduh cuek-cuek gimana gitu gimana tuh ya, ada sih sebagian uh, ada yang baik ada yang kurang sebenarnya sih bukan gak baik ya cuman kita kurang respon aja ke dia gitu Emang ada yang baik kayak eh? bagus banget pendapatnya berbagi ilmu share-share yang udah pernah dia dapetin kita dapet lagi gitu wah keren banget pertemanannya ya. gitu nah uh, masih ingat dong teman-teman di sana ya. boleh dong disapa teman-temannya siapa tahu ya kan teman-temannya ada nonton yang di Cianjur boleh dong disapa di kamera uh, untuk uh, bapak manajer saya Kang Asep ya saya terima kasih banget udah di share ilmunya ke saya saya beruntung banget bisa ketemu Kang Asep di sana juga teman-teman yang lain jangan sungkan-sungkan untuk nge-share ilmu ataupun ada kabar-kabar baik. Saya juga begitu sih ke share, ke share sana, share lagi ke sini gitu. Wah, keren-keren banget. <tuk> Ini wa Uh, kalau ada kesempatan gitu ya, siapa tahu nanti ada kesempatan ke sana mau enggak sih? Pergi lagi? Mau banget gitu kan. Siapa sih yang enggak mau? Kan ilmu loh gitu. Yeah. Nah, kalau dari segi ilmunya sendiri tentang hidroponik itu hal yang paling menarik buat kamu apa sih? Apa nah, sih ada dong dari segi hidroponik itu misalnya apa gitu yang benar-benar menarik buat kamu gitu. Yang kamu menarik kamu pelajari di sana gitu yang paling menarik sih kan kita main air nih ya pasti steril lah nggak kotor main tanah kan kok tanah harus dicangkul dulu jadi kok hidropon ini sekedar kita kontrol air kayak itu buat pembibitan kita tanam terus pemasarannya juga alhamdulillah lebih tingkat lebih tinggi gitu daripada yang tanah wah, berarti, Uh berarti kalian dari mulai perencanaan ya perencanaan usahanya sampai dengan pemasarannya gitu iya yeah, banget itu wah berarti Lumayan juga ya ilmunya luar biasa Boleh dong dibagi ke saya nih Saya belum tahu banyak tentang hidroponik Boleh dong Boleh banget kan Jadi kok kita bilang hidroponik ini memang Hasil petani milenial gitu ya Memang 100% gak ada penggunaan tanah gitu Kita bilang memang menggunakan air Kelebihannya juga banyak banget Kita bilang steril kayak gitu kan Daunnya lebih gede-gede Kalau kita bilang itu hasilnya juga lebih melimpah Kalau kita bilang gitu kan Uh, kalau kekurangannya sih ada gitulah uh, di biaya juga lebih lebih banyak sedikit kalau di biaya cuman itu cuman modal dasar setelah kita siapkan modal itu kita lanjutkan itu cukup gampang gitu. Iya wah keren banget. Jadi pengen deh jadi pengusaha petani, jadi petani uh, hidroponik ya. Iya. Wah keren banget. Itu di sana lahannya luas banget hidroponiknya gitu. banget. Wah. Wow. Memang kita bilang rumah hidroponik lah kita bilang. Wow, itu uh, ada laki-laki perempuan semua gitu ya? Karena kita ilmu enggak kena gender ya, ada laki-laki perempuan sama, -sama semua ya. ya. Wow, luar biasa banget! Seneng banget enggak sih? Bisa Aduh. punya kesempatan ke sana? Senengnya seneng banget, bahkan kayak jadi pengalaman terbaik nih, bersyukur banget kayak gitu kan ya? orang lain belum tentu, tentu loh Yusra gitu kan seneng banget loh pokoknya itu. Uh, itu selama sebulan kamu di sana pasti ada ngerasa capek ya. Yeah. wah itu uh, apa sih yang jadi semangat kamu yang jadi motivasi kamu sampai walaupun capek aku harus tetap nih harus jalan gitu. apa sih yang jadi motivasi kamu? motivasi banget sih pertama dari keluarga ya keluarga sangat mendukung banget kayak itu kemana aja keluarga dukung untuk kemanapun itu kayak gitu kan jadi pertama sih kan karena kita dengan Penuh semangat dari sekolah, kayak gini gitu. kan uh, harus nggak boleh mengecewakan sekolah gitu. Harus tetap semangat, apapun resikonya tetap semangat. Gitu. Oh, jadi walaupun capek, terjang aja iya. gitu ya, terobos Is. aja gitu. Wah, keren banget sih semangatnya. Luar biasa bisa ditiru ini, teman-teman semua. Nah, uh, kalau misalnya dari segi ilmu uh, hidroponik itu sendiri tadi, itu kan hal yang primer itu semen, air, kemudian kelebihannya juga banyak banget iya. gitu Yang menurut uh, Yusra yang memang... Uh, ini untung banget pakai hidroponik. Uh, Yusra pasti menjalankan teman-teman pakai hidroponik gitu. Itu apa sih yang membuat Yusra uh, ayo pakai hidroponik gitu. Maksudnya kayak mengajak banget teman-teman uh, buat jadi petani hidroponik gitu. Yeah. Apa hal apa sih gitu? Faktornya apa gitu yang membuat Yusra bikin uh, teman ngajak banget teman-teman ayo, ini keren banget loh gitu. Karena apa? yang pertama sih hidroponik ini uh, apa sayur sehat kita kenapa salahnya sih kita nggak coba hal baru namanya juga perkembangan dunia ya, ya harus bener. terus modern gitu masa sih kita gitu gitu aja ada perkembangan baru nih harus maju satu langkah lebih maju harusnya gitu iya ya, benar banget hmm. karena kan memang hidroponik uh, jarang ya ditemukan saat ini dan Uh, untuk ke depan bagi yang nggak punya lahan gitu ya, yeah. karena uh, jika kamu nggak punya lahan pertanian, kamu nggak punya mungkin uh, lahan yang luas kayak di pedesaan, gitu. Bukan berarti kamu nggak bisa bertani kok. Kamu masih bisa bertani melalui pertanian hidroponik. Yeah. Jadi menggunakan media air ya. Yeah. Wah keren banget sih. Uh, Yusra sendiri pasti punya kesan ya, yang paling terkesan banget di waktu di sana itu apa sih? terkesannya sih sama lingkungan ya orang sana baik baik banget kayak Wah. buat kita betah nih nggak mau pulang katanya ya, gitu kan kayak teman teman juga baik baik kayak itu suka deh sama lingkungan sana Wah, nah waktu Yusra di sana ada komunikasi sama orang di sini gitu sama guru-guru yang mungkin membantu karena tanpa guru-guru tanpa mungkin guru kompetensi ketua kompetensi keahlian ya mungkin Yusra belum tentu ke sana kita ke sana tanpa kepala sekolah yang ngurus ini ini itu ya kan yeah. nah itu uh, masih ada komunikasi waktu di sana Tentu sih guru kepala prodinya itu banget, respect banget pas waktu di sana sering ngabarin gimana Yusra di sana. Baik-baik enggak? Baik, Bu gitu kan. Selalu lah. Responnya baik banget Ibu kayak gitu. Semangat ya gitu. Dikasih terus semangat motivasinya dari Ibu gitu. Wah, luar biasa. Ini kan Yusra udah punya ilmu ya. Maksudnya udah lebih tahu lebih jauh lah gitu tentang hidroponik punya niat nggak sih nanti aku tamat dari sini harus buka usaha nih yang khususnya berbasis hidroponik ada sih niat uh, buat buka hidroponik di rumah niat banget apalagi kan kok kita bilang nggak uh, perlu lebar-lebar juga bisa kita buat gitu kan menghemat ekonomi juga sih bisa kita program kan program tani kayak gitu enggak perlu capek-capek kok asal kita tanam paling bisa kita tanam lagi kayak gitu wah berarti Semoga nih ya semoga kita doain semoga usahanya Yusra di bidang uh, pertanian uh, berbasis hidroponik dapat tercapai Amin ya, Amin ya robbal alamin. Wah gak terasa waktunya udah panjang banget kita ngobrol nih Udah banyak banget pengalaman-pengalaman Yusra yang dibagiin ke kita nih teman-teman Dah uh, banyak yang bisa kita ambil Nah saya sarankan untuk ambil baiknya buang buruknya itu udah pasti ya teman-teman Oke sahabat petani milenial Uh, mungkin uh, cuma sampai di sini pertemuan kita sama Yusra hari ini, yeah. karena memang uh, bercerita lebih waktu. Ya, uh, terima kasih Yusra. Saya juga termotivasi yeah. banget. Doain saya, semoga nanti saya bisa ke sana juga. Halo, yeah, so uh, halo -hal perusahaan quality forum. Uh, tunggu saya, ya. mungkin suatu hari nanti saya bisa ke sana. Yeah, Nah, keren banget sih ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kita uh, jangan lupa untuk terus saksikan video-video kita jangan lupa di like comment and subscribe wah terima kasih banyak ini ya, Yusra udah mau jadi partner podcast kita hari ini terima kasih juga kak oke pertanian Pertanian luar biasa, sukses berkarya baru bicara Wah keren banget Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Jangan lupa terus saksikan video-video kita selanjutnya Hanya di channel SNKPB Negeri Sare Aceh Nah kepada teman-teman uh, semua saya pamit undur diri Kita pamit undur diri Semoga kita bisa ketemu di next video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh